Baiklah persahabat menemani santai siang kalian saat ini Bawimin akan menyuguhkan kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar penting dari Ayah Kejora Satu jam yang lalu di akun instagram pribadinya Ayah Kejora menginformasikan bahwa ada akun palsu persahabat ya Yang mengikuti akun Ayah Kejora Nama akunnya itu adalah Ayah skor Kejora 29, dan ternyata akun ini bukan punya Ayah Kejora, persahabat ya. Dan ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh Ayah Kejora, palsu, saya nggak punya akun TikTok, persahabat ya. Tuh, ayah Kejora 29 ini ternyata bukan akun TikToknya Ayah Kejora, diinformasikan untuk semuanya, jadi ini adalah akun palsu bukan akun pribadinya ayah kecora dihimbau untuk semuanya persahabat ya kemudian juga kita lihat ada informasi penting dari akun Lesti Lovers Jawa Timur real. ini menginformasikan juga bahwa bakal ada gathering persahabat ya Wow gathering Lesti Lovers Jatim yang ke 8 tahun Masya Allah luar biasa Bismillah mudah-mudahan lancar Selalu mendoakan yang terbaik untuk fanbase yang selalu mendukung, yang selalu setia kepada idola kesayangan kita. Disimak juga kalimat caption yang dituliskan: "Bismillah, amin." Dua tuh ya doakan ya untuk Nesti Lovers, Jawa Timur, underscore. Rio akan mengadakan gathering. Semoga lancar dan semoga sukses acaranya. Amin. Dan berikutnya juga ya cedukan vitamin kita dapatkan siang hari ini, alhamdulillah ada potret cedukan Baby L bersama Oma Siwi, masya allah ternyata Abang Fatih lagi berkunjung ke tempatnya Oma, bersama ya, dia masya allah. Luar biasa, mudah-mudahan hubungan antara Oma Siwi dengan Leslar pun tentunya terjaga dan terjadi dengan baik. Kita selalu mendoakan semoga kembali rukun untuk rumah tangga Leslar. Kita simak juga persahabat ya kalimat caption yang dituliskan oleh Oma Siwi. Surprise banget, tiba-tiba cucu tersayang kunjungi Oma. Terima kasih, nah semakin ganteng dan banyak gaya kamu. Eh, ternyata cucuku juga suka banget sama Laib. Mau nonton World Cup di SCTV Indosiar, dan Video.com juga ya. Kapan-kapan main lagi ya, oma tunggu Tetap jadi permata hati untuk orang tuamu ya, nak. Kiss, kiss. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Semoga Abang L ini selalu menjadi penerang. Selalu menjadi penyemangat untuk kedua orang tua dan pastinya banyak orang. Amin. Dan semoga juga bersahabat ya... Hubungan antara Ibu Harsiwi dengan Lesti Bilar tetap terjalin dengan baik. Di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar. Di antaranya persahabat dari Akur Rosan sekelas 24 Lord mengatakan... Abang El, makasih memar siwi Ahmed, masya Allah. Ada juga tanggapan lainnya dari akun Instagram, lesti Fatiherscore FC mengatakan, masya Allah, ayang gemoyku lucu banget, sih makin ganteng. Wow, lucu banget ya persahabat dia. Ya. Semakin hari semakin pintar, semakin ganteng untuk Abang Fatih. Kemudian juga persahabat kita lihat nih ada. Kabar dari H 500 persis ya, mengenai banyak sekali orang-orang di sana yang memang yang tentunya selalu mengfitnah idola kesayangan terkhususnya Rizky Billar. Kali ini ada sebuah kabar Rizky Billar disebut tak bekerja dan bangkrut. Begini klarifikasi pihak keluarga di sini persahabat ya bang Bobi sebagai kakak dari Rizky Billar persahabatnya yang klarifikasi mengenai kabar yang beredar persahabat ya di sini tentunya diterangkan jadi guys jadi walaupun Billar gak diambil TV cuman usaha semuanya berjalan alhamdulillah dari poin penting ini juga persahabat yang kita mendapatkan informasi bahwa usaha Rizky Billar Tetap berjalan dengan baik Alhamdulillah persahabat ya Kita selalu mendoakan yang terbaik Semoga usahanya Papa Bilar Diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses selalu Amin Dan tentunya persahabat ya Kita juga masih menunggu kabar terbaru Hingga cidukan vitamin lainnya di siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Leslor tentunya